Ya, Maminah di mana nih lokasinya? Mana di sini? Gue penasaran di sini sih. <guluh> <tuk> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya. dan seperti biasa saya cakap jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy oke kali ini kita akan mereaksi lagi uh, part kedua ya yang mana kita akan melihat ya melihat lewat youtube saja lah cuy ya kita melihat lokasi-lokasi pembuatan film piramli cuy oke karena kita sudah planning ya untuk jalan-jalan ke Malaysia dan kita harus cari tahu dulu gitu ya di mana sih tempat uh, uh, piramli membuat uh, film-filmnya gitu ya contoh di sini kita akan mereaksi yang mana masih dari channel kerul kamal ya yang seperti yang kita buat kemarin nanti koran lihat aja di sini ya masih channel yang sama kerul kamal Yang mana judul videonya itu adalah lokasi film masem masem manis cuy saya nggak tahu, cuy, di sini eh, apakah lokasi ini memang 100% ada di Kuala Lumpur atau di mana, cuy. Karena banyak yang berkomentar ya di video sebelumnya, tuh, mengatakan bahwa lokasi eh, pembuatan film "Masam Masam Manis" ini tuh adanya di Kuala Lumpur, cuy. Tapi <laughs> saya nggak tahu, itu cuy, saya belum tahu pasti korang bisa komentar, cuy, ya, apa benar di video kali ini tuh, saya nggak terlalu fokus kepada... Viewnya sih ya uh, Tak banyak yang tengok video ini juga Tak apa cuy Kalau banyak Alhamdulillah gitu ya Karena di sini saya Benar-benar ingin belajar juga cuy ya Ingin belajar Karena saya tahu banget ya Yang suka dengan Channel NTTK itu Kebanyakan yang Berbau komedi Komedi Komedi cuy ya Oke dan Tanpa banyak cakap lagi cuy Langsung aja kita lihat ya Apakah lokasinya memang ada di Kuala Lumpur cuy Semuanya ini Dan jom Kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap seperti biasa cuy Saya selalu sediakan catatan ya Ini penting banget cuy Karena saya orangnya Gampang lupa gitu ya Gampang sekali lupa cuy Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Peng Oke okay. Masam masam manis nggak tertulis di cewah catatan itu cewah, yang sama-sama manis lokasi dulu dan sekarang. Oke perbandingan ya lokasi yang dulu dengan yang sekarang. Sekolah kebangsana. Oh masih sama ya? Wah sekarang udah direnov cewah. Ini ya, kan di sini eh, Piramli jadi Cegu Nah ini nih Sekolah ya Sekolah tadi Tapi bangunannya ini kok Masih ini ya Kayaknya masih original gitu Yang mungkin di Diubah itu dari chatnya aja Atau memang sudah 100% Sudah dirubah Oke okay. Itu aja Terus tidur ya Wush, Piagam itu banget ya Ini masih digunakan gak tuh? Hari hari main bola. Suka main bola. Hari hari oh itu masih ada yang duduk cuy Tempat ceku meeting ya Tempat briefing ini cuy Di sini dia jadi apa udah jadi kepala sekolah ceritanya cie <laughs> endingnya itu di sini apa nih pejabat pos? Aingat petani tentu maha ekonomi itu? Ya lah. Weh. Masih ya, masih pejabat pos juga sih. Oh, waktu dijemput di sini ya. Mau fotonya apa? Tengok wayang kalau nggak salah. Coba, pejabat pos. di sini pertama kali jumpiran di sini di bus ini, Ji. Ini bangunannya. Apa masih sama nih? Mau ekor lumpur ya? Mana bangunan tadi tuh? Ini kah? Ini udah di reno renovasi atau bagaimana sih? Masih orih Wah wow, udah nampak Pak itu aja Kayaknya di sini stadion jadi. Oh ini masjid tadi jadi. Parkir di sini. Terus menuju ke masjid. udah nampak masjidnya, cuy. Oh ini ya masjid. Oh udah direnovasi, cuy. Wah, ini banget. <laughs> Bangunannya ini masih pendek-pendek ini, pasti sekarang udah tinggi. Oh, sudah ada jembatan layang di sini, eh, jalan layang ya? Wah ini stadion ini. Oh, padatnya kendaraan, cuy! Kereta lalu lalang, oh, tak nampak pun. Oh, Oke, okay, masih sama. Oke. Okay. Oke di sini eh, stadion yang ini kan cuy eh, kalau nggak salah ya Dimana eh, kalau di Indonesia yang mengatakan proklamasi gitu ya eh, bangsa Malaysia apa sih namanya ini mengakui ke, apa kemerdekaan gitu ya Bukankah kayak di sini atau di mana sih tapi posisinya ada di stadion cuy wah <tuh> berubah 100% sih ya uh, jalan layang dan eh kebun hutan apa kebun hewan taman ini ya oke okay. oke okay. gue ingat ya sini waktu mereka ke taman cie dulu ini perbandingannya sih, wow, sekarang sudah jadi rawa ya, hijau banget kelihatannya sih. Bangkunya, cuy. Gila bangkunya enggak? <laughs> di sini ronggongnya kebalik ya. Wah, oh, saya tinggal jauh, Jinjang 60 batu dari sini. Ha, ah, daunnya. 60 batu. Ya, Maminah di mana nih lokasinya? mana disini, sini? gue penasaran di sini sih. rumahku <laughs> mana di sini? Taruhkan tiga jam. Wah, sehari selama tiga bulan pakai Google. <laughs> Waduh, sal, gue aja. Wah, itu sana. Oke. Okay. Struktur bangunannya. Masih sama ya, bangunannya masih sama cuy. Mungkin direnovasi sedikit saja nih. Atau memang dulu kayu sekarang sudah... ke Dalam Brunei Selatan Sudah selesai kah ya? Oke, okay, ready relay aja oke okay, tunggu kejap Oke oke oke oke oke. Oke cuy itulah tadi lokasi film masa-masa manis cuy dan memang uh, lokasinya di sini nggak terlalu apa ya kayak menggunakan banyak lokasi gitu ya. Kayaknya memang lokasinya cuma sedikit ya, dan eh, bukan karena lokasinya sedikit aja cuy. Karena saya salut banget dengan uh, pemilik channel ini cuy ya, uh, kayak Kamal cuy. Masih nampak sama gitu ya, masih nampak jelas sama struktur bangunannya. Kayaknya nggak apa, nggak Bro nggak terlalu banyak yang berubah cuy. Mungkin yang menurut saya banyak berubah di video kali ini itu Atau uh, masa dulu dengan masa sekarang itu adalah Jalannya cuy Sekarang jalan uh, yang ada di Kuala Lumpur itu lebih Mobil sudah ada di atas gitu ya Jalan layang gitu ya Bukan dulu-dulu, dulu kan? Bangunan masih kecil-kecil Sekarang, bangunan sudah tinggi dan jalannya sudah tinggi juga. <laughs> jalannya sudah tinggi juga, dan <laughs> di sini saya sudah mendapatkan beberapa. Ya, sayang, yang saya catat di sini itu adalah yang pertama adalah sekolah kebangsaan uh, Ulu Kelang. Kalau misalnya salah, ya, Ulu Kelang, ya, Ulu Kelang, Kuala Lumpur, coy. Ya, itu yang saya catat di sini. Dan yang kedua adalah masjid, ya, masjid. Saya nggak tahu di situ masjid apa namanya, cuy. Saya lupa disitu karena saya terlalu fokus. Ya, <laughs> saya memperhatikan itu, ci e, masjid dengan e, pos. Ya, dan selanjutnya itu adalah e, e, stadion. Ya, stadion dan yang terakhir adalah lokasi pondok makmina Cuy, ya, dimana mereka ngontrak gitu ya, e, piramid ngontrak dengan perempuan itu yang membuat ribut di kontrakan gitu ya. Intinya dari video ini cuy ya, intinya dari video ini itu bukan semata-mata kita belajar untuk mengetahui saja gitu ya, lokasi di mana Piramli membuat film tapi yang saya sangat-sangat salut adalah bro kita ini cuy, Kairul Kamal ini cuy, waduh di niat banget saya nggak nyangka aja dia bisa seniat itu cuy. kalau kurang suka dengan Piramli hasil karya oleh Piramli, orang wajib subscribe channel teman kita ini cuy. karena dia sudah niat banget untuk membuat video seperti ini cuy. orang memang lihat ini mungkin sederhana cuy, tapi pencarian mereka mencari lokasinya itu susah cuy, susah banget saya salut banget dengan channel ini cuy oke dan mungkin itu aja cuy dan kita akan lanjut lagi ini kan sudah part yang kedua, nanti kita akan cari lagi di mana lokasi-lokasi piramli yang ada di Malaysia cuy ya, oke dan saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya di thank you next thank you next dan thank you next bye